makanya kita ini punya teman dari bang sajid saudara sesama se-islam makanya kalau habis makan ikan atau makan ayam jangan dimakan sama tulangnya maaf jangan dimakan sama tulangnya kasih ikan ke kasih ikan ke saudara kita bang sajid tulang manusia itu tulang yang sudah dimakan dari ayam atau ikan itu kalau kita buang Allah bungkus Allah bungkus lagi untuk bangsa jin nah kalau kita makan apa namanya makan ayam ya ayam goreng bukan ayam hidup makan ayam kemudian tulangnya kita buang dengan membaca bismillah niatnya sih makan maka nggak akan ada yang bisa kelihatan makanan itu kecuali jin muslim yang kelihatan cuman jin muslim